Loren Barber sedang melakukan syuting pembuatan konten gaya rambut drop fade. Untuk para pelanggan Loren Jinar Barber, silakan menyaksikan sampai. Mulet, mulet semakin jauh. jauh, jauh. Eh, Loren Jenner. Maaf, mikir dulu ya. Eh, uh. Loren Jenner. Memang bener-bener ya Mulet Semakin ketinggalan Jauh Tiga kepelet Gue patah ini dengan model yang satu ini Ha! Nek keren Jena